tentang kesehatan seorang Sagittarius di bulan Mei Tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Mei Tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan dan usaha seorang Sagittarius di bulan Mei Tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagittarius di bulan Mei Tahun 2020 setelah kartu per kategori sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh Sagittarius di bulan Mei Tahun 2020 pertama kita mengambil kartu support energi kepada kesehatan Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada keuangan Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada karir pekerjaan bisnis dan usaha seorang sagitarius di bulan Mei tahun 2020 Selanjutnya kita mengambil kartu support energi kepada hubungan asmara seorang sagitarius di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu support energinya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan atau yang memperjelas suatu amalan zodiak di bulan Mei tahun 2020. Oke, jika kartu sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2020. Dan kartu kesehatannya adalah Six of Swords ataupun enam pedang secara umum Six of Swords itu diartikan sebuah pengalaman hidup ataupun sebuah perjuangan hidup jadi untuk seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2020 kesehatannya akan stabil-stabil saja tidak akan mengalami gangguan apapun namun di sini di kesehatannya sangat mendorong untuk seorang Sagittarius bekerja lebih ekstra dan bekerja lebih keras di bulan Mei tahun 2020 untuk menggapai impiannya dan di sini tidak jarang seorang Sagittarius akan selalu berusaha dan memaksimalkan tenaga yang masih ada ataupun memaksakan kesehatan yang bagus di bulan Mei tahun 2020 untuk melakukan suatu pekerjaan berat ataupun melakukan pekerjaan yang secara terus-menerus tanpa mengenal istirahat hati-hati buat Sagittarius di bulan berikutnya kesehatanmu akan menjadi drop apabila kamu terus-menerus memaksakan tenaga ataupun memaksakan kehendak dan untuk support energi seorang Sagittarius tentang kesehatan adalah kenaik offshore secara umum kenaik offshore itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun di sini seorang pemuda tersebut memberikan masukan ataupun motivasi kepada seorang Sagittarius tentang kesehatannya agar lebih bagus lagi di bulan-bulan berikutnya dan Sagittarius bisa menjaga kesehatannya lebih bagus untuk selanjutnya di sini masukan seseorang tersebut akan sangat positif dan seorang Sagittarius akan merespon dengan positif yang akan menghasilkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Mei dan di bulan berikutnya selanjutnya kita akan ke keuangan seorang Sagittarius di bulan Mei kartunya adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin secara umum Ace of Pentacle itu diartikan permulaan Awal mula ataupun awal mula meniti keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020. Jadi keuangan seorang Sagittarius itu diibaratkan permulaan di bulan Mei tahun 2020 dengan simbol satu koin. Di sini harapan ia dapatkan dan pengeluaran ia keluarkan. Di sini satu koin menandakan satu poin itu ibaratkan keuangan yang sudah digenggamannya namun di sini juga kelihatan bahwa bahwasanya pengeluaran Sagitarius itu akan ada di bulan Mei tahun 2020 yang tidak pernah ia sangka ataupun tidak pernah ia duga-duga jadi di sini pengeluaran dan pendapatan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2020 akan biasa saja namun di sini sebuah permulaan itu diartikan seorang Sagitarius akan melakukan tabungan di bulan Mei tahun 2020 itu untuk mengatasi di bulan selanjutnya ataupun di masa tuanya dan untuk support dukungan yang didapatkan oleh seorang Sagittarius adalah Kenaik of One Secara umum, Kenaik of One itu diartikan seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Jadi di sini masukan dan motivasi yang diberikan oleh seorang pemuda tersebut kepada Sagittarius untuk membuat tabungan di bulan Mei nanti sangatlah berdampak positif kepada keuangan Sagittarius di sini kelihatan juga pemuda tersebut memberikan saran kepada Sagittarius agar mengontrol kembali keuangan pengeluaran dan pendapatan seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2020 dan selanjutnya kita ke kartu karir seorang Sagittarius dan kartunya adalah five of one ataupun lima tongkat secara umum five of one itu diartikan akan melakukan kerjasama dengan seseorang, namun terjadi perpecahan ataupun akan berujung pengkhianatan. Jadi di sini karir seorang Sagitarius ia akan merencanakan sebuah kerjasama untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan menunjang karir yang akan lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 itu dengan melakukan kerjasama ataupun melakukan hubungan partner kerja bersama orang lain. Namun di sini kerjasamanya akan berlangsung tidak lama dan akan terjadi perpecahan yang berdampak akan terjadi persaingan di dalam suatu bisnis di sini kelihatan bisnis itu merupakan bisnis sampingan dari seorang Sagittarius yang akan melakukan kerjasama dengan orang lain namun di pertengahan akan terjadi perpecahan itu dikarenakan efek ataupun dikarenakan bagi hasil yang tidak merata sehingga akan menjadi persaingan di dalam usaha bisnis dan untuk supon energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius adalah King of Cup secara umum King of Cup itu diartikan seorang pemuda yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa di sini kelihatan seorang Sagittarius akan menceritakan tentang karirnya kepada seorang yang lebih senior daripada dirinya tentang masalah karir dan di sini seorang tersebut akan memberikan masukan dan bermotivasi yang akan lebih bagus lagi untuk karir seorang Sagittarius di bulan Mei tahun 2020 ia akan menyarankan bahwasanya perpecahan tersebut janganlah dianggap sebagai bahan untuk tidak melanjutkan usaha namun anggaplah sebagai cobaan untuk merintih suatu karir yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 dan selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Sagittarius dan kartunya adalah 8 of cup ataupun 8 yalah secara umum 8 of cup itu diartikan melangkah ke dalam diri sendiri temukan jawaban di dalam diri sendiri ataupun temukan jawaban di dalam alam. Jadi di sini hubungan asmara seorang Sagitarius itu dapat diartikan seseorang pasangan akan sangat ajib kepada seorang Sagitarius sehingga seorang Sagitarius pergi menyendiri untuk menemukan jawaban tentang hubungan asmaranya di bulan Mei tahun 2020. Di sini juga kelihatan seorang Sagitarius akan suka menyendiri dan memikirkan hubungan asmara kedepannya bersama seorang pasangan. Tidak jarang di sini seorang Sagittarius akan men akan mencari jawaban itu dengan ide ataupun secara sendiri Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Sagittarius adalah King of Sword. Secara umum King of Sword itu diartikan seorang pria yang usianya sudah matang ataupun yang sudah dewasa Dan dalam hal ini dikategorikan seseorang yang sudah senior dalam menjalani hubungan asmara jadi di sini seorang Sagittarius akan meminta pendapat seseorang yang lebih tua ataupun yang lebih senior dari dirinya tentang hubungan asmaranya dan di sini seseorang tersebut akan memberikan masukan agar menemukan jawaban sendiri terhadap hubungan asmaranya jadi di sini motivasi yang diberikan oleh seseorang tersebut akan mendorong seorang Sagittarius untuk menemukan jawaban asmaranya di bulan Mei tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulan seorang Sagittarius adalah dead dead secara umum itu diartikan perubahan ataupun transformasi dan di sini jika kartu the dead kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Sagittarius kesehatan seorang Sagittarius tidak akan mengalami apapun ataupun tidak akan mengalami gangguan di bulan Mei tahun 2020 namun seorang Sagittarius akan memaksakan Sendiri ataupun memaksakan kehendak untuk bekerja lebih ekstra dan melupakan kesehatannya di bulan Mei tahun 2020 yang berdampak buruk kepada kesehatannya di bulan selanjutnya. Dan di sini masukkan ataupun seseorang mengingatkan bahwasanya agar tidak memaksakan kesehatan dan menjaga kesehatan di bulan Mei tahun 2020. Dan di sini itu dikategorikan bahwasanya seorang Sagittarius perlu melakukan perubahan ataupun transformasi kepada kesehatannya di bulan Mei tahun 2020 yang bertujuan untuk mengkontrol kesehatannya yang lebih bagus di bulan Mei dan di bulan selanjutnya. Dan jika kartu dedet kita dengan kartu keuangan Sagitarius di sini melandakan keuangan seorang Sagittarius itu diartikan permulaan ataupun mulai melakukan tabungan di masa ataupun di bulan selanjutnya. Dan ia didukung oleh kenaik up ataupun seorang pemuda yang memberikan saran agar melihat kembali pengeluaran dan pendapatannya di bulan Mei tahun 2020 dan dedek di sini menggambarkan perubahan kamu perlukan untuk menentukan keuanganmu yang lebih bagus lagi di bulan Mei dan di bulan selanjutnya perubahan yang kamu lakukan itu merupakan perubahan untuk memantau melihat kembali keuanganmu di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu dedek kita gabungkan dengan kartu karet di sini menandakan seorang Sagitarius akan melakukan kerja sama sama seseorang dan terjadi perpecahan di sini dukungan King of Cup ataupun seorang yang sudah senior daripada seorang sekitarius akan memberikan masukan bahwasanya perpecahan itu dianggap motivasi bukan sebagai hambatan dan di sini kelihatan the Dead menggambarkan perubahan perlu kamu lakukan tentang karir di bulan Mei tahun 2020 jangan bertahan pada satu bisnis sehingga kamu perlu melakukan perubahan untuk menunjang karir yang lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan jika kartu dedek kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Sagittarius. Sagittarius perlu menemukan jawaban di dalam dirinya sendiri tentang hubungan asmaranya. Dan di sini seorang pria memberikan motivasi agar menemukan jawaban itu sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Karena di sini seorang Sagittarius lah yang lebih tahu tentang hubungan asmaranya. Dan dedek di sini menggambarkan. Sagitarius perlu melakukan perubahan kepada hubungan asmara baik itu di dalam segi perhatian segi kasih sayang dan segi pengertian perubahan tersebut diperlukan agar hubungan asmara seorang Sagittarius lebih bagus lagi di bulan Mei tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Mei itu berada di angka 881 15 56, dan 69 baik